Adalah sepasang sepatu selalu bersama, tapi sama satu. Kita mati bagi tak berjiwa, bergerak karena kaki manusia. Kita adalah sepasang sepatu selalu bersama, tapi sama satu. Kita mati bagi tak berjiwa. Tapi aku takut kamu kelelahan, terutama salah bila terkena hujan. Tapi aku takut kamu kedinginan, kita sadar ini bersama. Sesuai bila kita diramu. Selalu bersama, tapi bisa satu kita mati bagi takut jiwa bergerak dan